semuanya Kali ini saya akan membahas mengenai body lotion Siapa nih yang punya masalah mengenai kulit kering, kusam, warna tidak merata Jangan khawatir ya teman-teman Saya ada solusinya Atasi kulit kering anda dengan produk G&H Body Me Nah dimana body lotion ini terbaik dan kandungannya serta alami dia terbuat dari bahan yang alamnya Yaitu green peach extra Kemudian aloe vera Sama green tea Paduan bahan tersebut bisa mengatasi Kulit kering kita Bisa melembabkan kulit kering kita Lebih tahan lama Dan juga bisa menutrisi kulit Menjaga elastisitas kulit kita Tetap sehat dan Ternutrisi Nah dimana Saya akan mendemukan produk body lotion refresh nah ini saya akan demokan bagaimana keunggulan produk ini Nah kita langsung aja ya ini saya ada body lotion kita tuang di sini dikatakan um. seharusnya bintik Kita ya? selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaatnya selain kita tetap terjaga kelembapan kulit kita ternutrisi kulit kita dan dia bisa melindungi dari paparan sinar matahari polusi udara, debu dan semuanya formulanya yang ringan, cepat meresap dan tidak lengket bisa melembabkan kulit kita sehingga 24 jam dan cocok untuk semua jenis kulit jadi kalian yang ingin info lebih lanjut bisa hubungi nomor di bawah ini ya Jangan lupa like, comment, share video ini dan subscribe Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya